Berikut harga sawit Provinsi Sumbar berdasarkan penelusuran info sawit dari Dinas Perkebunan Provinsi Sumbar, sawit umur 3 tahun 1817,73 rupiah per kilo. Sawit umur 4 tahun 2047,14 rupiah per kilo. Sawit umur 5 tahun 2166,64 rupiah per kilo. Sawit umur 6 tahun 2190,81 rupiah per kilo. Sawit umur 7 tahun 2206,52 ribu rupiah per kilo. Sawit umur 8 tahun 2394,19 ribu rupiah per kilo sementara sawit umur 9 tahun 2426,14 rupiah per kilo dan sawit umur 10-20 tahun 2429,28 per kilo sawit umur 21 tahun 2352,85 rupiah per kilo dan sawit umur 22 tahun 2343,76 rupiah per kilo sawit umur 23 tahun 2.312,38 rupiah per kilo, dan sawit umur 24 tahun 2.185,60 rupiah per kilo. Dimana harga minyak sawit mentah CPO ditetapkan 8.355,47 rupiah per kilo, dan harga inti kelapa sawit, kernel, 5.284 rupiah per kilo, cangkang 14,73 rupiah per kilo, dan indeks K, ditetapkan 93,05 persen. Sekian harga sawit untuk tanggal 12 Juli tahun 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.